Sebelum kalian nonton video berikut ini hari ini aku mau uh, sharing sama kalian ya Jadi uh, ini adalah awal mula kenapa aku mau beli HP ini dan Gimana ceritanya aku mau beli HP ini jadi teman-teman uh, ini HP <laughs> HP aku ini sudah lama sekali ya apa uh, ini HP aku tuh agak ngeblank teman-teman jadi Uh, kalau kalian nonton video aku sebelumnya, aku pernah upload uh, apa uh, Kemarin itu aku upload video yang aku kerja sebagai um, super ya Jadi aku kerja uh, grocery terus uh, aku anterin ke customer kayak gitu ya Jadi, kalau kalian masih ingat video kemarin Jadi ini, ini Kemarin itu aku kerja di sini ya Jadi instacart kayak gitu ya Jadi ini teman-teman, aku itu kemarin Aku kerja Aku hanya bikin video sekali ya Tapi sebenarnya aku itu Kerja itu sudah beberapa kali Teman-teman, jadi aku pas bikin video itu Video ada video aku yang pertama ya Pertama kali aku kerja Karena aku ketagihan Karena ini kerjanya enak banget teman-teman Jadi selama ini aku kerja dari Bulan Januari sampai Bulan Maret ya Bahkan ini bulan April ini sudah aku Sudah kerja ya, jadi kemarin aku uh, kerja dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini aku syarat di sini semua, teman-teman. Jadi semua pendapatan aku ini akan uh, dibayarnya setiap minggu ya. Ini setiap minggu dibayarnya ya. Nah, ini aku setiap kali aku kerja, aku catat teman-teman di sini. Setiap kali aku kerja, aku catat ini selama uh, di bulan Maret itu aku kerja nih dari tanggal 1, 2, 7 kayak gitu ya. Ini aku cari semua. Ini bulan Maret aku kerja selama 6 hari ya. 6 hari itu aku dapat 305 dolar 81 sen. Nah, ini kerjanya aku selama 12 jam ya. Jadi, nih contohnya, ini aku kerja selama 2 jam 54 menit ya. Ini 3 jam, ini 1 jam 22 ya. Ini apa aku kerja cuma 1 jam 35 menit kayak gitu. Jadi, sebenarnya aku kan dapatnya ini kayak gini nih, satu jam 35 menit ini aku dapat bayaran 43 dolar 87 sen kayak gitu ya. Jadi kan nggak pasti ya. Nah ini aku hitung rata-rata ya. Jadi selama aku kerja enam hari aku dapat segini, lima dolar Selama aku kerja 12 jam Jadi aku rata -rata itu rata-rata Itu di 23 dolar 50 dasen ya Plus ini ada free uh, food juga Jadi uh, gratis makanan Kenapa aku gratis nanti aku jelaskan ya Nah ini ini bulan Maret Terus ini ada bulan Februari Bulan Februari juga aku kerja nih Tanggal 1, tahun 2, tahun 11 Kayak gitu ya Jadi aku kerja juga gak setiap hari Ini aku dapat uangnya segini Nah, ini aku kerja selama 10 hari ya. Selama 10 hari aku dapat 580 dolar 8 sen. Nah, yang bulan bulan Januari ini bulan januari Bulan Januari itu aku kerja selama 14 hari. 14 hari aku dapat 840 dolar 49 sen. Nah. Jadi, teman-teman, aku kemarin aku totalin di sini ini selama aku kerja dari sini ya kenapa uh, tunggu sebentar uh, mana ini nih ini 180 1234 uh, tuh dulu jadi ini aku total sampai uh, Maret sampai bulan Maret ya 20 tanggal 27 ini bayaran terakhir aku ini 109 Ya, ini bayaran terakhir aku di sini ya, 109 di sini. Jadi, aku totalin semua dari bulan Januari sampai bulan Maret ya. Tapi yang dua ini aku belum hitung ini, belum aku hitung di sini ya. Ini nanti aja aku ambilnya. Nah, ini aku total aku dapatnya 1656 dolar 25 25 sen. Jadi, teman-teman, <tuh> karena ini apa uh, aku dapat lumayan banyak ya aku kerja berarti selama berapa hari tiga bulan itu aku kerja selama ini bulan Februari itu 10 hari Februari bulan Maret itu uh, selama enam hari 16 hari ya. 16 hari ini bulan pas bulan Januari itu 14 hari jadi selama 30 hari 30 hari itu selama tiga bulan ya dan ini bulan April itu aku belum belum chart ya di sini. <laughs> Jadi selama tiga bulan ya, selama tiga bulan aku menjalankan kerjaan ini dan aku kerja total itu selama 30 hari. Jadi aku dapatnya 1600 eh, berapa tadi ya? 1656 dolar 25 sen ya. Jadi selama 30 hari itu aku dapat berapa ini? Aku hitungkan dulu ya. Aku taruhlah kali 14.000 ya per dolarnya. Tapi aku nggak tahu ya uh, rupiahnya berapa sekarang. Kalau aku taruh uh, kali 14.000, 1.655 dolar kali 14.000. Nih sama dengan segini nih. Ini sama dengan segini, teman-teman. Ya, dapatnya segini nih. Jadi Aku dapat itu juta 23. 184000 Selama 30 hari kerja Jadi lumayan banget Lumayan banyak banget Ini bukan lumayan lagi Banyak banget buat aku ya <laughs> Buat aku banyak banget teman-teman Karena kerjaan ini enak banget Bener-bener enak banget Super duper gampang Enak banget Dan juga gampang duitnya Jadi karena um, Apa HP aku ini sering banget ngeblank Dan oh ya Tadi aku lihat kan tadi di HP di HP di buku aku ada apa catatan ini free ya yeah. free food ya yeah. se 66 dolar 42 ya yeah. ini karena HP aku tuh ngeblend teman-teman jadi HP aku itu kalau aku kerja di sini di apa di Instagram ini ya. Kadang-kadang tuh HP aku tuh mati, ngeblank bener-bener ngeblank Gak bisa di nggak bisa di uh, otak-atik gitu ya. nggak bisa dibenerin kayak gitu. Jadi mati aja gitu ngeblank. Dan kalau HP aku ngeblank ya udah aku nggak bisa anterin ini ke customer karena aku nggak tahu alamatnya ya. Jadi aku sudah telepon ke oh, so you open the door. Jadi aku sudah telepon ke apa Instagram uh, kayak Kayak customer servicenya kayak gitu Jadi mereka bilang ya sudah Karena memang bukan salah aku ya HP aku ngeblank Jadi ya sudah aku gak bisa antar ke, ke customer Karena gak nggak tahu alamatnya gitu ya Makanya ini aku butuh HP baru Karena memang HP aku tuh sering banget ngeblank nih sekarang ini Jadi sudah berapa bulan 4 bulanan lebih HP aku sering ngeblank karena rencananya aku tarinya mau beli nanti aja nunggu Black Friday ya karena kan di Black Friday itu uh, bisa dapat lumayan ya diskonnya tapi karena HP aku tuh sering banget ngebleng jadi rencananya aku mau beli HP dan mau menggunakan uang ini secara cash nanti jadi aku nggak mau apa nggak mau uh, itu ya mengganggu keuangan suami aku juga jadi aku mau pakai uang aku sendiri karena ini adalah seperti uang jajan aku gitu <laughs> Karena kerjaan ini tuh Aku kan ada kerjaan full time tapi uh, Aku gak mau mengganggu keuangan itu gitu Jadi biarlah keuangan itu uh, Biar dipakai kita berdua untuk kebutuhan yang Yang penting untuk rumah ini ya Untuk kita berdua untuk makan lah segala macam gitu ya Tapi karena kerjaan ini kan kerjaan sampingan aku Jadi uh, ibaratnya ini kayak kerjaan apa Kayak kerjaan Uh, sampingan terus, duitnya itu buat uang jajan aku lah gitu. Jadi, aku mau pakai uang ini untuk nanti beli HP. Jadi, uh, senang aja sih, apa uh, aku bangga aja sama diri aku sendiri karena nanti kalaupun aku bisa membeli HP ini juga, aku dari hasil kerja aku sendiri gitu ya, tanpa mengganggu keuangan suami, tanpa mengganggu keuangan kita berdua gitu. Jadi, ini kan uh, uang apa uang plus lah uang jajan Jadi makanya kerjaan ini enak banget teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang kerja kerja atau atau tinggal di sini bisa mencoba pekerjaan ini Karena ini bener-bener gampang banget teman-teman <laughs> Serius Gampang ngomong karena uh, aku juga tadinya iseng-iseng Tapi ketagihan karena memang uangnya gampang Kerjanya gampang gitu ya Bayarnya juga aku dapatnya lebih besar daripada kerjaan aku yang tetap gitu Jadi makanya aku enjoy aja gitu Dan makanya ini sudah dapat lumayan banyak Ya sudah nanti uh, karena aku juga butuh HP baru Jadi aku rencananya ini mau uh, cari HP iPhone nanti enggak tahu iPhone apa tapi bener-bener sih nanti uh, dapat ya rencananya besok sih aku mau ke tokonya so jadi itu aja ya temen-temen sebelum kalian nonton videonya uh, apa biar kalian tahu gimana uh, apa prosesnya kenapa aku beli HP ini dan uh, apa dari mana aku menggunakan uang ini. Jadi, ini uang adalah hasil kerja aku sendiri. Hasil iseng kerjaan aku. <laughs> oke, itu aja ya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya, oke? Okay? Oke okay, teman-teman, sebelum dimulai uh, video apa membuka-buka HP aku. <laughs> ya, uh, buat kalian yang baru di sini jangan lupa di-subscribe dan juga di-like ya. Pokoknya apapun deh, apapun dukungan kalian, di-subscribe, di-like, komen di gitu ya. Apapun dukungan kalian, pokoknya uh, biar Kak Dedet itu semangat-semangat bikin videonya. <laughs> ya, uh, sharing apapun jadi buat kalian yang baru di sini, please, please please di subscribe ya channelnya, Biar dede semakin semangat, oke? Okay? Yuk, nggak usah pakai lama-lama ya, nanti langsung saja kandede akan membuka HP kandedes kemarin baru dibeli, oke? Okay? Yeay oke okay, teman-teman, ini sudah aku dapatkan HP-nya ya, se kemarin sore. Jadi ini aku mau buka HP-nya, dan kemarin itu aku beli iPhone sama Beli ini nih, uh, apa ini untuk di mobil gitu, kayak gini nih ya, yeah. untuk apa? Uh, Uh, vans ya, vans mount ya, jadi ini nanti aku taruh di apa? Kalau aku di mobil gitu, karena kan kalau aku kerja nanti di Instagram gitu, uh, aku kan taruh di depan gitu ya. Jadi aku nggak megang HP-nya. Jadi ini sementara aku buka ini dulu ya. Aku buka ini, gimana ini bukannya ini? Nah, kemarin itu ini harganya segini, teman-teman. Ini harganya dolar. Eh uh, berapa ini? 95 sen ya harganya ini. Jadi ini sekitar uh, berapa ini? 39 dolar. 39, 39 95 sen kali 14. Aku kaliin 14.000 aja ya. Karena aku nggak tahu sekarang rupiah berapa. Ini harganya 599 300 rupiah ya, ini harga ini. Nah, nah kalau untuk HP-nya ini, uh, ini kan aku beli yang 512GB ya. Itu harganya 1299 ya kemarin. Jadi ini sekitar 18, 18 jutaan lebih ya, ini untuk yang 512GB. Karena aku kalikan 14.000 ya dan sama yang tadi itu dia sekitar 500 berapa itu tadi ya? Sekitar 500 700-an ya. Uh, apa? Jadi ini totalnya itu sekitar 18 juta 700-an, teman-teman ya. Jadi uh, aku kan tadi uh, punya uangnya 1, 600 lebih ya. 600 dolar lebih. Nah, ini aku pakai ini untuk ini kan tadi ini harganya Uh, kalau untuk ini harganya 129 dolar ya dan juga ini harganya 3995 uh, dolar jadi aku kepakai uangnya itu sekitar 1339 30 1338 dolar 95 cent ya ini sama hp nya nanti aku kalikan coba aku kalikan sama14.000 ya kalau aku kalikan 14.000 itu totalnya 18.745 ya. Ini totalnya. Kelihatan nggak sih kalau di HP? <laughs> di kamera. Ini totalnya teman-teman ya. Jadi ini totalnya semua 18 jutaan 700 ya. Uh, aku sengaja beli yang 512 GB karena memang nanti aku akan butuh yang lain-lain ya karena kayak handset dan juga Mungkin uh, aku juga tertarik kemarin untuk beli apa uh, Apple Watch-nya Jadi nanti ada rencana juga, nggak tahu ya Nanti dilihat aja nanti Jadi, kalaupun aku ini pakai uang yang buat Apa? Pakai uang yang kemarin aku hasil kerja itu Juga masih ada sisa ya Jadi aku nggak pakai semuanya Alhamdulillahnya uh, masih bisa uh, uh, kembali <laughs> Ya, masih ada sisa lah ya So yang kemarin ini aku hp-nya, ini aku belinya itu teman-teman aku beli uh, apa iPhone 13 Pro ya Aku gak beli yang Max-nya karena yang Max-nya itu besar banget Kemungkinan ini sekitar segini ya kalau aku pegang gitu ya uh, HP-nya jadi kemarin aku gak beli yang iPro uh, Max karena uh, apa aku pikir-pikir karena hp-nya itu gede banget Jadi kalau di tangan aku itu kegedean gitu. Jadi kayaknya tuh ribet banget kalau apa megang HP besar atau bawa-bawa HP besar gitu. Jadi makanya aku pilih yang uh, iPhone uh, no, yang iPhone 13 Pro-nya, 13 Pro-nya karena uh, di tangan aku itu dia lebih enak aja gitu deh Dan ini aku beli itu yang uh, 512 GB ya, nih. 512 GB yang kemarin Kenapa aku beli yang 512GB, uh, karena kemarin aku pikir-pikir Tadinya aku mau bikin, eh mau bikin, mau beli Tadinya aku mau beli itu yang satu uh, TV ya, tapi karena aku belum beli yang lain-lain juga dan juga uh, nanti kemungkinan kan aku beli handset beli segala macam ya jadi kemarin memang aku hanya beli iPhone nya aja sama ini sementara ya karena memang aku butuh ini untuk nanti di mobil aku. Dan apa kita lihat nanti uh, Apa aja yang aku butuhkan untuk mendukung ini ya iPhone ini Jadi kemarin aku memang sengaja beli yang 512GB So Sekarang kita langsung buka aja ya Karena aku udah nggak sabar banget pengen buka seperti apa Karena uh, Apa ya Aku senang aja sih Karena selama ini kalau aku beli handphone ya selama aku nikah itu uh, aku beli apa aja kan selalu dibeliin sama suami ya jadi uh, ini adalah pertama kalinya aku beli ini pakai uang aku sendiri jadi uh, seneng aja gitu karena gimana ya rasanya tuh ada kebanggaan ke kebanggaan tersendiri gitu ya karena membeli sesuatu Uh, yang harganya enggak murah gitu ya dari hasil kerja sendiri itu rasanya gimana gitu pokoknya senang aja jadi uh, ini adalah pertama kalinya aku beli ini dari uang aku sendiri ya enggak mengganggu keuangan suami gitu jadi banyak aku senang aja so uh, dan juga Gak mengganggu uh, keuangan kita berdua yang memang kita kelola bareng gitu ya. Jadi, <laughs> aku seneng aja sih. Uh, dulu juga aku pernah dibeliin iPhone sama suami aku, tapi, apa ya, namanya juga dibeliin ya. Jadi, aku gak begitu excited kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan, Uh, ini aku beli dari uang aku sendiri gitu ya, jadi rasanya tuh seneng aja gitu, bangga aja sama diri sendiri Karena bisa membeli ini dari hasil keringat aku sendiri gitu ya Jadi makanya uh, Seneng aja, bangga gitu, karena memang uh, selama aku di sini temen-temen ya Aku di sini kerja Uh, itu memang untuk membantu keluarga aku juga di Indonesia gitu jadi aku setiap bulan itu aku uh, kirim ke Indonesia gitu kadang ya nggak setiap bulan juga sih kadang dua bulan sekali gitu ya jadi langsung gitu karena memang uh, uh, aku juga membantu keluarga aku juga aku nggak mengganggu keuangan suami aku jadi aku nggak pernah minta suami aku untuk membantu keluarga aku jadi uh, apa ya? Aku senang aja melakukan uh, apa melakukan dengan kerja keras aku sendiri gitu. Jadi uh, membantu keluarga aku itu adalah kewajiban aku gitu. Jadi meskipun aku menikah sama orang asing gitu, aku nggak mengandalkan dia gitu, nggak mengandalkan suami aku untuk membantu keluarga aku tuh enggak Jadi makanya aku di sini kerja apapun uh, asalkan uh, apa ya aku masih mampu kerja ya sudah aku kerjakan gitu. Jadi itu cuma juga aku uh, mengerjakan juga dengan senang hati dan juga aku juga apa ya uh, membantu keluarga aku dengan jerih payah aku sendiri itu rasanya uh, apa ya senang aja gitu. Aku bangga dengan diri aku sendiri karena aku bisa membantu keluarga aku dengan keringat aku sendiri gitu. Jadi aku enggak pernah yang namanya selama aku nikah nih ya, selama aku nikah sama suami aku, aku enggak pernah yang namanya minta sama suami aku untuk membantu keluarga aku tuh enggak pernah. Jadi sedikit pun sebanyak pun apapun lah pokoknya sebanyak atau sedikit sedikit aku kirim gitu aku pokoknya kalau aku setiap kalau aku kirim ke keluarga aku gitu membantu keluarga aku itu aku nggak pernah yang namanya meminta sama suami aku jadi aku itu lebih suka mandiri ya maksudnya apa ya bukan bukan so atau gimana ya tapi lebih kepada aku lebih nyaman aja lebih lebih bangga aja karena dengan cerita aku sendiri, aku bisa membantu keluarga aku gitu, tapi jadi gak mengandalkan suami aku gitu ya. Meskipun kadang ya suami aku juga uh, pengen ngasih gitu ya. Tapi kalau suami aku mau ngasih, silakan tapi aku gak pernah meminta gitu ya. Jadi, apapun itu ya, aku di sini kerja uh, cari uang gitu untuk membantu keluarga aku juga gitu. Jadi... Uh, ada kebahagiaan tersendiri yang yang memang aku so dari dulu memang dari semenjak aku umur 16 tahun gitu dari semenjak aku kerja sendiri ya aku memang sebisa mungkin membiayai hidup aku sendiri gitu dan sebisa mungkin aku bisa membantu orang tua aku gitu ya keluarga aku gitu. Jadi makanya selama aku di sini, di sini kan kerja juga lebih gampang, uh, dapat duitnya juga lebih gampang, alhamdulillahnya juga Pokoknya ya Alhamdulillah banget lah sini lebih gampang aja sih dibanding di Indonesia gitu ya. Jadi aku ada uang lebih ya sudah aku kasih ke orang tua gitu ya. Jadi gak pernah mengganggu keuangan dari suami aku gitu atau meminta suami aku. Makanya kalaupun sekarang aku sudah kerja full time ya. Full time kan 40 jam ya seminggu ya. Jadi aku masih kerja sampingan juga. Itu semua itu demi apa ya cari-cari uang jajan buat aku sendiri kesenangan aku sendiri Jadi uh, aku bisa membantu keluarga aku aku juga bisa punya tabungan dan juga uh, ada uang jajan yang tanpa mengganggu uh, tabungan gitu ya jadi makanya uh, senang aja sih makanya kenapa uh, aku ini senang banget karena bisa membeli ini dari jerih payah aku sendiri gitu tanpa uh, meminta dari suami gitu ya jadi makanya kalaupun banyak orang yang berpikir bahwa menikah sama orang bule itu senang gitu ya uangnya banyak segala macam ya nggak semuanya gitu teman-teman jadi tergantung juga tergantung dari orangnya masing-masing ya karena aku pribadi aku sendiri tuh nggak suka mengandalkan orang lain gitu meskipun Meskipun dia adalah suami aku sendiri ya Terkadang kan kalau sudah jadi suaminya Ya sudah kita mengandalkan uang suami terus Tapi aku enggak sama sekali Jadi aku lebih suka tetap mandiri gitu ya Maksudnya enggak mengandalkan uang suami gitu Jadi aku tetap mengandalkan kemampuan aku sendiri Selama aku bisa uh, kerja Selama aku bisa membantu keluarga aku Kenapa aku harus mengandalkan orang lain gitu ya Jadi makanya aku di sini uh, kerja keras gitu ya untuk membantu keluarga aku lah. Jadi kalaupun aku ada uang lebih, aku bisa membantu mereka. Tapi aku nggak pernah meminta sama suami aku. Jadi aku ada, ada inilah ya, maksudnya kebanggaan tersendiri untuk diri aku sendiri bisa membantu mereka tanpa aku harus mengganggu keuangan suami aku gitu ya. Jadi Maya. Um, biarpun banyak orang yang ngomong begini begitulah gitu tapi aku ya sudahlah biarkan saja yang penting aku kan happy ya yang penting aku enjoy dan apa aku menikmati kehidupan ini <laughs> ya enggak jadi uh, apa ya kalau aku pribadi sih mendingan uh, jeripayah sendiri ya daripada mengandalkan suami gitu maksudnya aku enggak pernah mengandalkan suami aku untuk apapun gitu ya kalaupun suami aku mau membelikan sesuatu ya itu adalah bonus aku gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak aku membantu orang tua gitu ya, aku pengennya aku yang yang membantu gitu, bukan dari suami aku gitu. <laughs> Jadi aku lebih lebih bangga aja sih kalau aku bisa membantu keluarga aku dengan jerih payah aku sendiri gitu ya. So, oke, okay, nggak usah lama-lama ya, banyakkan cerita ya, <laughs> So, oke, okay, teman-teman, ini aku langsung buka saja karena ini uh, nanti aku mau bawa ke store Uh, apa service uh, number ke uh, service uh, itu ya apa nomor aku ya untuk nanti ditaruh di hp ini ya so kita langsung buka saja ya oke okay, sekarang ini aku mau buka ini seperti ini ya oh ini dia nggak pakai itu nggak pakai apa uh, solasi gitu ya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh my gosh. Uh, parah. Oh my gosh. Ya Allah, ini keren banget warnanya itu loh warna hijaunya keren banget masya allah Lihatlah uh. ini apa isinya nih aku lihat dulu isinya ya apa aja oh ini charger oh nunggu, kabel kabel apa ama apa aja ini oh ini untuk itu ya untuk sim untuk buka sim cardnya ya ini ya jadi dia apa enggak ada chargernya ini? Enggak ada chargernya ya. Ini uh, logo, logo Apple-nya. Terus ini interaksi uh, apa? Uh, interaction gitu ya. Panduan, buku panduan. Terus ini buat buka apa? Uh, SIM card-nya ya. Dan dia itu enggak ada charger nih, teman-teman. Tidak ada charger, hanya ada kabel saja ya. Tuh tidak ada chargernya Jadi ini kabelnya seperti ini Ini chargernya seperti ini Kabelnya ya Dan dia nggak ada uh, chargernya Jadi nanti chargernya juga aku harus beli sendiri ya Ini aku belum beli chargernya Soalnya kemarin hanya beli iPhone-nya aja Makanya aku pilih yang 512GB ya Di sini 512GB Seperti ini ya 512GB Ya Uh, makanya nanti aku mau beli uh, chargernya juga aku belum beli dan ini uh, warnanya seperti ini oh Ulala ini bagus banget warnanya deh sumpah ini apa hijau-hijau kayak gini ya matte ya agak matte gitu dan ini aku buka seperti ini parah oh Bismillahirrahmanirrahim uh. Oh, insya Allah, ini benar-benar benar-benar bagus banget ini handphonenya. Ya Allah, ini H HP 13 Pro ini ini mata banget ini ini juga berat ini HP-nya ya. <laughs> HP-nya berat dan warnanya itu eh nih makanya aku eh, langsung tertarik dengan iPhone 13 Pro ini karena warna hijaunya itu dia lebih bagus ya dan kalau yang 13 Pro mic itu dia shiny di, di sininya ya. Nggak matte gitu ya. Nggak seperti ini. Ini hijaunya hijau tua gitu ya. Seperti ini. Ya Allah bagus banget. Ya lihatlah. Ini iPhone 13 Pro ini harganya hampir sama. Kayak laptop aku yang kemarin aku beli. Kita lihat. Coba aku hidupkan ya. Seperti gimana ini ini? Uh, ini apa ini? Aku nggak tahu ini untuk apa. <laughs> aku nggak tahu ini untuk apa teman-teman. Jadi aku coba hidupkan ya. Aku nggak tahu ini. Oh, ini, ini dia hidup. <laughs> malam ya ini baru pertama kali ya. Jadi seperti ini ini. Ini dihidupkan dulu ya sebentar ya. Kita lihat akan seperti apa dia. Uh, uh mantap ya Hello wow. Nah kenapa aku memilih uh, iPhone 13 Pro ini dibanding iPhone pro Max karena sebenarnya semuanya sama teman-teman dari kamera dari semuanya sama yang bedanya itu hanya uh, apa untuk baterai ya ukuran baterainya uh, pelama apa, apa enggaknya. ini baterainya ini 12 22 jam kalau yang Pro Max itu 28 jam ya bertahannya ya dan untuk kamera dan segala macam itu sama ya hanya ukurannya aja beda ukuran dari HP-nya sama eh, lama baterainya ya jadi kalau yang Pro Max itu baterai lamanya dia bertahan sampai 28 jam ya kalau yang ini yang Pro 13 Pro nya itu 22 jam ya bertahannya Jadi hanya bedanya di baterai tahan berapa lamanya dan juga di ukuran uh, HP nya sendiri ya Karena uh, yang Pro Max itu lebih besar daripada ini ya Kalau ini kan enak nih dipegangnya di, di tangan aku enak banget ya kayak ini ya Enak aja gitu nggak kegedean Kalau yang Pro Max itu gede banget soalnya jadi aku nggak nyaman aja so kita lihat apa aja ini uh, English setting English ya yeah. terus um, United States set up manually ya yeah, uh, connect Nah jadi ini teman-teman ini HP ini belum ada nomornya ya ini unlock ya Jadi nanti aku akan pergi ke apa service aku untuk mengaktifkan nomor aku ya Jadi nomor aku nanti dari HP yang lama ditransfer ke sini ya Jadi nanti kalaupun aku pulang ke Indonesia juga aku nggak perlu apa ganti handphone ya Hanya perlu ganti SIM cardnya aja makanya ini aku beli yang unlock nggak pakai kalau di sini kan banyak ya yang service uh, sekalian sama nomor telepon gitu, jadi aku beli unlocknya aja ya yang unlock. Jadi, kalau nanti aku pulang ke Indonesia, itu bisa dibawa ini. Jadi, nanti aku tinggal beli nomor ya, nomor handphone di Indonesia dan bisa dipasang di sini ya. Sekarang aku continue, continue, setup layer, uh, create a password, aku taruh passwordnya dulu ya. Nah, ini sudah tersetting semua ya. Ini sudah aku connect sama uh, MacBook aku ya, MacBook uh, laptop aku ya seperti ini ya. Nah, ini warnanya juga bagus banget ya. Warnanya tuh bagus banget seperti ini ya. Lihatlah. Uh so jadi teman-teman ya ini HP iPhone ini nggak ada chargernya teman-teman jadi hanya dapat kabelnya aja seperti ini ya jadi uh, nanti aku harus beli apa aku harus beli chargernya nggak uh, tahu nanti berapa karena kayaknya sih aku bisa menggunakan uh, charger dari uh, laptop aku ya kayaknya tapi aku belum coba ya nanti aku coba dulu ya dan uh, nanti aku enggak apa kalau misalkan nanti bisa aku pakai untuk charger dari laptop aku ya aku enggak beli charger yang tapi kalau nanti misalkan nggak bisa ya nanti aku harus beli charger ya makanya aku kemarin ini beli yang 512 giga karena untuk persiapan nanti kalau aku butuh yang lain-lain kayak handset juga ini juga enggak ada handsetnya jadi ini hanya hanya kabel sama apa Uh, yang buat buka ini ya buka SIM-nya gitu ya seperti ini ya yang buka simnya gitu ya ya jadi nanti uh, apa aku harus beli handsetnya juga makanya ini ini termasuk mahal juga ya karena nggak dapat handset nggak dapat charger <laughs> jadi hanya kabelnya saja seperti ini ya jadi uh, apa hanya kabelnya aja nggak pakai charger jadi harus beli chargernya juga tapi nanti aku coba aku ada chargeran dari uh, laptop ya nanti sebentar aku ambil dulu ya nah ini adalah chargeran yang kemarin aku beli laptop ya jadi aku mau coba pakai ini siapa tahu nanti bisa dipakai ya kayaknya sih bisa ya karena ini uh, apa uh, Kayak uh, C gitu USB-C nya gitu ya Jadi aku mau pakai ini coba nanti Nah ini seperti ini Nah kayaknya sih bisa Coba aku colokan dulu ya Nah ini aku mau coba uh, Dicolokan dulu di sini Oh bisa teman-teman ternyata bisa aku charger di sini ya Jadi chargerannya aku nggak beli ya Aku hanya pakai chargeran dari laptop aku aja Ini juga bisa ya, bisa dipakai untuk nge-charge gitu ya Jadi bagus lah, nanti nggak usah beli uh, chargerannya Bisa pakai itu, uh, chargeran dari laptop Dan nanti aku mungkin beli untuk handsetnya aja ya So. Jadi teman-teman ini ternyata bisa dipakai di uh, apa uh, chargeran yang dari uh, laptop aku kemarin ya Jadi aku nanti gak usah beli charger karena aku bisa pakai ini ya Karena chargernya juga uh, mahal, chargernya doang gitu Jadi aku hanya pakai ini aja bisa ya ternyata Ya jadi ini uh, iPhone-nya seperti ini teman-teman ya ini warnanya bagus banget ya Ini warnanya bagus banget kayak gini Ijo-nya itu bener-bener ijo Apa ya, ijo tua gitu Kayak abri gitu ya, ya Kayak apa ya, kayak semacam Ijo abri gitu deh uh, Army gitu ya Ijo army maksudnya ya, ijo army begitu Jadi aku suka banget <laughs> Suka warnanya Makanya kemarin aku nggak beli yang pro Karena memang uh, Max Pro itu 13 Pro Max-nya itu Sebenarnya sama aja teman-teman, hanya memang tadi aku bilang ya, bedanya itu uh, kamera, eh no, kamera, apa bedanya itu hanya bentuk dari HP-nya sedikit besar lagi ya, karena kan dia 6,7 inch, kalau ini kan 6,1 inch, dan juga uh, lama tahan baterainya ya, kalau ini hanya 22 jam tahan baterainya kalau yang Pro Max nya itu 28 jam jadi beda 6 jam ya tapi kalau untuk dipegang seperti ini itu enak aja di di tangan aku ya ya karena kan aku tangannya kecil jadi aku enggak mau HP yang besar-besar karena terlalu besar kayaknya gimana gitu kalau ditaruh di saku gitu di bawah-bawah tuh ribet gitu ya kalau ini kan enak maksudnya Uh, sedang gitu ya sedengan uh, HP-nya tuh sedengan gitu jadi nggak ribet kalau dibawa-bawa ya atau ditaruh di saku juga nggak ribet makanya aku beli yang pronya aja nah ini nanti coba uh, aku mau coba ke store uh, apa namanya uh, nomor aku nanti biar nomornya itu bisa ditransfer di sini karena uh, aku nggak bisa ganti sendiri teman-teman karena itu nomornya itu stuck di di HP aku jadi kayak ini ya kayak ini kan ini kan bisa dibuka ya tapi HP aku tuh nggak bisa dibuka makanya uh, itu agak error enggak tahu kenapa gitu makanya aku harus bawa ke apa tempat pembelian nomor aku ya jadi nanti aku bawa ke sana so kemarin juga aku mau update juga uh, apa laptop aku ini apa laptop aku yang ini yang kemarin aku beli di apa di Black Friday ya jadi ini teman-teman ini aku harus harus beli seperti ini ya karena ini nggak ada uh, untuk USB-nya juga nggak ada di sini ya hanya seperti ini aja jadi ini memang agak rempong seperti ini Jadi kalau aku mau ngedit HP ingin eh, ngedit HP mau lihat apa mau pakai USB itu harus pasang seperti ini nih ya ini agak ribet ini ternyata jadi ini kemungkinan juga aku akan eh uh, apa namanya ganti laptop lagi mungkin karena ini laptopnya itu apa ya dipikir-pikir itu ribet teman-teman. ribetnya itu di sini enggak ada USB nya gitu jadi juga ya ada USB enggak ada apa namanya buat uh, memory card kayak gitu ya enggak ada jadi Aku harus beli Kayak gini sendiri Alat kayak gini sendiri ya Kalau di rumah mungkin uh, Gampang ya Karena kan di meja Atau di kasur Tapi kan kalau aku pergi Kemana-mana Traveling gitu Itu agak ribet ya Apalagi kalau aku Ngedit video gitu Harus pakai begini Terus juga ini Ada problem juga Apa Masih ada problemnya Kemarin sudah dibenerin Sudah di itu ya Setting lagi Tapi Buat upload video itu Lama banget ini Upload dari apa, dari komputer, dari laptop ini ke YouTube gitu ya? Dari kalau misalkan aku bikin video, jadi videonya aku upload ke YouTube itu lama banget sampai, bahkan sampai 2 hari, kadang 2 hari itu belum nggak upload uh, 100% Jadi, makanya ini kemungkinan nanti aku akan upgrade lagi, uh, mungkin uh, apa, nanti akan aku ganti lagi laptopnya ya. Soalnya ini laptopnya kurang... Maksimal buat kerjaan aku gitu, maksudnya kalau aku ngupload video gitu agak apa ya, agak ribet banget karena sehari dua hari itu nggak 100% ke upload gitu, jadi lama banget. Jadi aku harus pakai uh, komputer aku yang di rumah gitu. Dan juga uh, kemarin kan aku beli itu ya, uh, aku kan ngeditnya pakai apa, Filmora, Filmora Wonder apa namanya itu, pakai itu ya. Filmora 9 jadi uh, aku kan beli yang apa softwarenya itu aku beli yang itu lifetime jadi beli sekali seumur hidup gitu beli sekali terus bisa dipakai seumur hidup gitu ya dan ternyata itu softwarenya itu nggak bisa dipindahin ke sini jadi aku harus beli lagi ya softwarenya kalau aku mau pakai itu lagi ya. karena software itu memang gampang banget untuk ngedit dia ya. sangat membantu aku banget jadi uh, apa kalau di luar sana kan orang bisa pakai yang gratisan gratisan juga. Itu Filmora juga ada yang gratis, tapi aku nggak pakai yang gratis karena uh, yang berbayar juga nggak begitu mahal ya. Jadi uh, apa? Dan juga selamanya gitu, bayar sekali untuk selamanya gitu. Tapi ternyata softwarenya itu nggak bisa aku pindahin ke dalam laptop ini. Jadi uh, aku beli kan aku taruhnya di komputer aku yang di rumah. Nah yang laptop aku yang satunya juga rusak gitu jadi aku ini harus beli license lagi harus beli software lagi untuk uh, editing video makanya ini yang aku enggak sukanya laptop ini adalah kalau aku ngupload video ke YouTube itu lama banget bahkan sampai uh, dua hari uh, kadang dua hari setengah gitu enggak sampai 100% karena aku pakai komputer yang di rumah itu biasanya upload paling satu jam gitu ya udah ke-upload gitu ya, semuanya tapi kalau pakai laptop ini itu lama banget temen-temen makanya ini kayaknya aku mau ganti aja nggak tahu nanti seperti apa dan juga ini memang agak ribet ya kayak gini ya nggak ada USB nggak ada apa memory cardnya gitu jadi kalau aku mau apa pakai USB atau memang mereka aku harus tambahin begini jadi memang agak rempong juga sih begini nih ini aku juga beli yang kecil sebenarnya ada ah, yang besar tapi aku sengaja memang beli yang kecil gitu nah seperti ini nih teman-teman ribet ya tuh kalau misalkan di jalan travel gitu traveling itu rempong banget ini ada kayak ginian ya jadi makanya uh, aku kayaknya kurang kurang puas dengan laptop ini ya ini uh, Pro MacBook Pro juga ya tapi ini kurang puas aja sama sama laptop ini jadi nanti mungkin aku akan upgrade lagi nggak tahu nanti kapan tapi secepatnya kayaknya karena memang ini aku beli laptop ini tuh memang rencananya kan tadinya untuk uh, aku upload video gitu biar aku gampang kalau di ruangan gitu ya nggak perlu ke ruangan komputer apa ruangan kantor gitu jadi Uh, ini agak ribet juga karena lama banget prosesnya. Jadi makanya nanti aku mau upgrade lagi ya. So, jadi itu aja ya teman-teman. Videonya hari ini mengenai uh, handphone iPhone Pro yang aku beli kemarin. Dan uh, so far sih ini untuk HP-nya dan juga warnanya memang aku suka banget dengan warna ini ya. Dan Uh, lebih puasnya lagi adalah Aku membeli hewan ini dari hasil kerja aku sendiri <laughs> Ya jadi Kayaknya seneng aja gitu uh, Gimana gitu Pokoknya seneng aja deh Apalagi eh uh... Uh, ini gak mengganggu sama sekali keuangan aku yang lain ya jadi kayak semacam jajan gitu ya So jadi itu aja ya teman-teman update-annya uh, dari Kendedes. nanti kalau misalkan aku mau update soal laptop aku nanti aku update lagi ya soalnya laptop aku bener-bener ini problem banget masalah uh, upload upload video itu rempong banget pokoknya jadi kayaknya aku harus harus ganti laptop lagi so oke okay ya hari ini videonya itu aja sama kandedes <laughs> dan um, bukan maksudnya aku pamer atau gimana ya teman teman ini hanya untuk sharing aja bahwa uh, apa namanya aku selama di sini itu memang kerja keras banget jadi uh, apapun kerjaan itu ya aku kerjain selama aku mampu gitu ya dan dan juga, uh, apa ya, enggak mengandalkan suami gitu ya? Jadi, uh, kalau kita bisa, apa uh, membeli sendiri dengan jerih payah kita sendiri, kenapa enggak gitu ya? Jadi, uh, itu sih hanya untuk memotivasi diri aku sendiri bahwa apa ya kita itu jangan pernah mengandalkan orang lain gitu meskipun sama suami sendiri gitu ya jadi uh, aku dimanapun aku tinggal ya aku ya seperti ini memang dari dulu aku nggak nggak suka mengandalkan orang lain gitu ya dari uh, aku remaja gitu aku lebih mandiri gitu lebih apa ya suka mandiri uh, apa membeli sesuatu dengan hasil keringat sendiri itu lebih sesuatu yang bisa aku pokoknya rasanya itu lain deh dibanding dibeliin sama beli dari jari payah sendiri itu rasanya beda banget jadi ada rasa apa ya kebahagiaan sendirilah ya kalau misalkan kita bisa membeli sesuatu yang harganya nggak murah tapi dengan hasil kerja keringat sendiri itu jadi lebih lebih senang aja gitu dibanding dibeliin itu rasanya Seneng tapi nggak bangga dengan Sendiri diri sendiri gitu ya Karena kan dibeliin ya jadi nggak ada gregetnya gitu Kalau ini kan beli sendiri uh, Apa namanya dari payah Uang sendiri jadi kayaknya tuh Lebih uh, lebih seneng aja gitu So jadi itu aja ya teman-teman Nanti kapan-kapan kita samu lagi videonya Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan juga jangan lupa ya Di subscribe videonya Oke okay, biar Canada semakin semangat uh, Apa? Uh, bikin vlognya, oke okay. <laughs> oke okay, deh, itu aja videonya hari ini bye, see you next time.